Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Jawa 25 lima Sidi Farm, Klinik Tani, dan Aglonema, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan umur panjang, sehingga kita membuat bisa membuat konten-konten terbaru yang bisa membantu dalam cakrawala kita berbudidaya tanaman. Di kesempatan hari ini, kita akan berdiskusi. Ngobrol santai bersama uh, Ibu Ana uh, Ibu Ana ini Merupakan Ibu-ibu yang sangat Luar biasa Dalam berbudidaya taninya Dan itu juga bukan tani yang Yang tani-tanian Tani-tani ibu-ibu oh, Kalau sekali nanam jagung Ibu Ana ini bisa 3-5 hektar Kalau nanam sayuran uh, Mungkin minimal satu hektar dan tenaga kerjanya pun juga emak-emak ibu-ibu oke kita langsung aja ke ibu ana uh, Bu ana gimana kabarnya hari ini sehat sehat alhamdulillah ini tadi dari rumah jam berapa bu ana bu jam setengah sembilan, sembilan. Uh, rencana mau nanam apa ini bu sekarang nanam papaya, papaya papaya sama terong uh, boleh cerita dulu nih bu di awalnya atau bagaimana bisa tertarik dengan beli atau tanaman sayuran ini, Bu? Monggo, silahkan cerita, Bu. <tuluh> <tuluh> ya, awal Awalnya sih, ya, nanamnya tuh sedikit-sedikit. Udah lama-lama kan, buat mingguan, buat mm -hmm. taruh dikasih ke warung Eh lama-lama peminatnya kok banyak, kok banyak. ya ah. Warung ke warung, lama-lama bertambah lagi nih nanemnya ah -ah. Nambah, Nambah lebar ini Bu Eh bakul-bakul yang masuk ah -ah. Nah. Pada langsung ke lahan Iya pada langsung ke lahan ah -ah. Tahunya bakulnya sering masih kekurangan ya ditambah tambah terus Tambah, libar, tambah terus. lebar terus Paling lebar berapa Bu untuk sayuran? Ya punya lahan dua hektar, nah, cuman ya dibagi-bagi. Ah, seandainya nanam cabe. Ya, setengah. Setengah hektar. Ya tanam nanam terong, terong setengah hektar. Tomat. Tomat. Itu ya kan? mana yang kira-kira Bu Ibu yang disenang itu ditanam aja. Aha. terus membagi waktu ini Bu kan di rumah juga yang pasti Aha. ada keluarga, ada ya. anak-anak di mana juga perlu tokoh ibu hmm. yang dari pagi masak dan lain sebagainya bu, itu kelahan cara membagi waktunya gimana bu? pagi-pagi sebelum kelahan itu ya anak-anaknya ya, disiapkan dulu sekolah. mandi sekolah, sarapan dulu sarapan. jam 6 pagi tak tinggal dulu kelahan ya, hmm. kelahan ngasih abah-abah ke yang kerja ha. jam tujuh balik lagi ha. ngantar anak sekolah baru ke kebun lagi. Oh, gitu ya terus Uh, yang ngebantu di lahan ini bu kira-kira berapa berapa orang emak-emak juga nih ada enam orang 6 orang emak-emak dan tiap hari Tiap hari. Uh, bapak-bapaknya ada enggak bu bapak-bapaknya itu kadangkala -kadang pas kalau bajak. kami lagi memotong bambu kan oh, emak-emak bisa Aha. itu harus bapak-bapak sama bajak bu ya sama bajak nah, nah untuk berbudidaya tani bu itu di pertama kali tahun berapa bu itu budidaya tani mungkin sekitar 20 tahun yang lalu dari 20 tahun yang lalu eh iya. uh, Tani Holti apa sebelumnya di perkebunan Bu Beholdi, langsung ke sayuran Lang, uh, langsung ke sayuran ini kayak iya. kan biasanya kalau lingkungan di ini kebetulan Ibu Ana tinggal di pesawaran oh. Kabupaten pesawaran uh, Raja Bungsu ya Bu ya iya. Raja Bungsu kalau kita sih bisa bi, uh, sering apa ya Eh, terkenalnya batang ariogan. Hmm. terkenalnya batang ariogan. Memang mayoritas lingkungan ibu anak ini uh, dulunya sebagai petani perkebunan, Bu ya. Yeah. Aha, kayak karet ada, hmm. terus kayak suku ya, Bu yeah. ya, durian. Nah, sekarang sudah mulai beralih di holti dan Bu Ana sudah mulai untuk di holti 20 tahun yang lalu. Yeah. Luar biasa, Bu. Terus yang jagung jagung kira-kira berapa hektar Bu yang ditanam sama Bapak sekarang aja lima oh, hitam sekitar 1, 3, 5, 6, 9, sekitar lima belas hektar. lima belas hektar luar biasa <tuk> bayangin saudara uh, pemirsa Bapak Sengah Bu Ana untuk tanaman jagung sama Bapaknya ini kan beda nih kalau yang sayuran khusus Bu Ana hmm. tapi kalau jagung Bapak sama Ibu yang gitu memang lebih luas 15 hektar untuk nanam jagung pakan uh, kalau jago manis pernah coba bu? Pernah, pernah, tapi itu untuk pas untuk siapan tahun baru aja. Oh, untuk persiapan tahun baru. Nah, sekarang kira-kira prediksinya ibu kan sudah 20 tahun nanam sayuran dari mulai cabai bu ya, cabai, tomat, terong. Kira-kira yuk kita bercerita satu-satu masalah cabai nih bu, kendalanya, masalahnya, terus ya kalau kita berbicara pahit aja kan pasti ada manisnya kan iya. ibu. Nah, pahit manisnya di cabai gimana? Ibu? kalau menurut itu ya kalau pahitnya dulu nih nah, <laughs> pahitnya dulu <laughs> kalau cabai itu pas pahitnya itu gini kalau pas dia terserang ya namanya hama hama penyakit penyakit nah, pas kebetulan itu harga cabai itu jelek iya di situ yang susahnya kita mau beli pestisidanya ya yang agak patenan sedikit nilai harga cabainya ancur ancur jadi agak terkendalanya di situ Aha. jadi bingung pemasukan maupun pengeluaran tuh nggak sesuai itu itu baiknya, baiknya. Bu, ya karena kalau ibu kan nggak cuma nanam seribu batang dua ribu batang pernah ngambil dari tempat kita itu waktu itu bisa 12.000 belas ribu ya dua hmm. itu sekitar itu luasan 6000 meter persegi Iyi. itu nah itu dan full dikerjain Bu Ana sama anak buah Ya ah, kalau manisnya nih bu cabai. Ya kalau panisnya itu ya pas kalau lagi manis banget memang harga bagus. Mm -hmm. Udah itu hama pun kadang nggak mau Enggak deket mau juga. Deket. Nah ya itu mm. senang, ya disitulah kadang memang kalau lagi dia lagi ini tuh lagi apa lagi manut sama kita tuh gitu aja nurut Bidaya. aja cabainya nggak rewel. Untuk kita belajar belajar ya. namanya kan di budidaya tanaman itu benerlah semuanya dari yang di atas bu yang ya yang punya bumi hmm. tapi kan di sini juga kita harus mempelajari per karakter tanaman. Uh, kalau untuk cabai sendiri bu uh, Ibu Ana ini belajarnya dari mana sampai berani spekulasi karena kan biayanya mahal nih bu untuk cabai. Dari petani ke petani, petani main kelahan, ke uh -uh. main kelahan sambil Main ke pasar, hmm, kalau di pasar jelas cek harga nih. Kalau memang ya, kan gitu, ya, kan? Mama cek harga, mama cek harga, kalau... ha -ha. Nanti. Jadi kita sering berkunjung hmm. ke petani, ke petani yang, ke sudah, petani nanam. yang sudah nanam, hmm. jadi melihat bagaimana dia nanamnya. Oh, begini, hmm. bagaimana kedepannya, prospeknya bagaimana, prospeknya, caranya bagaimana? Ya, tinggal betul -betul main betul -betul. ke petani ke petani yang, yang minimal bahasanya ya kita memang harus Luwes gitu Bu ya. ya Kalau kitanya luas nggak perlu kaku artian kita cuma belajar dari tempat Ini gitu kan ibu. tempat lahan ibu aja ibu. berarti kita harus uh, sering berkunjung namanya, Berkunjung sosialisasi lah <laughs> sosialisasi. gitu Nah kalau untuk cabe kembali lagi ke cabai Bu Paling lama dalam satu siklus budidaya cabai itu sampai berapa bulan, tuh bu? Aku pernah mengalami sampai satu tahun. Satu tahun, dua belas bulan itu satu, satu siklus. Satu siklus. Siklus ya. luar biasa. Caranya gimana nih, bu? Trik-triknya mungkin bisa kita bagi ke teman-teman yang lain, khususnya tanaman cabai yang bisa satu tahun kan rata-rata paling enam, delapan bulan ya. selesai. Mungkin, mungkin lagi apa kebenaran? Memang lahan itu belum pernah ditanam cabai. Hmm. Jatuh yang pertama, hmm. ya, terus kalau masalah cuaca gimana bu? Memang waktu itu cuaca cuaca musim panas hmm. Hmm. dan sangat memang ya kita tinggal nambah air bu ya. Ya memang hmm. di, bisa dibilang kita nambah air terus nambah memang air kita terus. Yang memang lagi itu. musim panas banget sampai full panennya itu memang dia musim panas. Hmm. Hmm. Terus produksinya Bu, kalau nah biasanya kan banyak orang, ah apa mampu ibu-ibu kan gitu, hmm. apa bisa ngejar produksi? Kira-kira produksinya ya sampai berapa lah Bu? Yang pernah nih kan mungkin sudah lama, hmm. yang pernah tertinggilah lah Ibu, Ibu budidaya Aku nanam pertama yang umur panen sampai satu tahun itu 4.000, 4.000 hmm. batang, empat ribu batang, dalam satu minggu itu kan dua kali panen hmm. Jadi sekali panen itu memang sih tidak terlalu banyak Cuma paling sekitar 3 kintal Sampai 300 kintal setengah per satu, kali panen. per satu kali panen Dikali dua Dikali dua dalam satu uh -huh. minggu dua kali kan panen 6 quintal. 6 quintal. Dikali kalau satu bulan berarti kan 4 minggu Dikali delapan Berarti 6 kali 8 2 ton Dalam satu bulan 2,4 ton 2, Ya taruh 2 sampai 24,4 ton ya uh -huh. bu ya Terus, kalau nah, ngalami harga terendah nih, Bu. Kira-kira harga terendahnya berapa nih? Yang pernah rasakan, enggak enak. Pernah rasakan paling enggak hmm. enak. Pernah harga sepuluh ribu, sepuluh ribu hmm. <laughs> di bawah itu pernah, Bu. Di bawah itu belum pernah, belum pernah. Terus harga paling manis, Bu, di angka berapa, Bu? Di enam ribu. Luar biasa, enam mm. ribu. Terus setelah cabe nih, Bu, biasanya mm. terong. Kalau ibu nih uh -huh. terong, kira-kira kalau antara terong sama cabe itu gimana, Bu? Cara perawatannya, cara ininya perlakuannya. Kalau terong ya, ibaratnya kalau berat ringan tuh lebih ringan, mm. lebih ringan terong, lebih ringan terong. Ya, dari pengobatannya, dari cara memetiknya pun lebih. Cepet. cepet, terus apanya ya gangguan hama penyakitnya yang terlalu lebih ringan, uh -huh. cuman kalau di terong itu kan biasanya ada yang patah ranting separuh itu bu, kira kira kalau ibu punya resep di menggunakan apa itu Kalau patah ranting separuh itu kalau itu sebetulnya kan jamur jamur itu, kalau dia itu jamur kalau di ujung dahannya yang masih muda kalau uh -huh. aku sih pakai natipo. Oh, pakai uh -huh. cuman kalau dia dari batang, uh -huh. udah jalan dari batang aku pakai cuisen. Eh uh, pakai Equisen. Iya, yeah. <laughs> pakai Equisen itu kalau nggak salah produk dari mana produk lama itu. Uh -huh. Kalau Equisen itu. Terus yang selanjutnya tomat kan pernah juga tomat oh. itu. Nah, kayaknya lebih lebih hobi makan nah, nanam tomat nih Iya kalau tomat itu sebetulnya agak cuman penyakitnya cuman dileles aja sih gitu kalau des. yang lain nggak terlalu Alah. dileles aja leles itu pas lagi gemuk-gemuknya biasanya hmm. itu datarnya di situ. oh gitu hmm. Bu ah, kan di tomat tuh biasanya kan untuk tupang sari ini Bu hmm. sama cabe ini kira-kira gimana yang tanaman saat ini kan tomat ini Bu ya hmm. ini single kita bermain single single tomat. single terus kira-kira untuk saat ini prospeknya gimana saat ini bu yang kita budidayakan tomat itu. Kalau tomat itu ya kadang tergantung hoki sih tomat ya. itu kadang pas lagi bagus, bagus. ngajak bener <laughs> <laughs> <laughs> kalau lagi ya ya tomat sama seperti timun kalau lagi hancur hancur, hancur bener, bener mm -hmm. kan gitu, bu, ya. tapi gangguan nama penyakit perawatannya kan kita sudah bisa membandingkan yeah. antara cabai, tomat, terong. Nah, ini kalau untuk perawatan tomat sendiri gimana, Bu? Tomat sendiri ya agak termasuk agak ringan juga agak ringan oh, juga. Hmm. Tomat itu kan cuman di itu tadi dileles kalau uh -huh. memang di buahnya itu cuman dibusuk di ujung buah itu aja kan cuman kekurangan kalsium. Uh -huh. Dan mungkin apa, Bu? Ya kalau kendalanya akhirnya kurang tinggi paling rokok Ajirnya kurang tinggi, nah. ya. Sebetulnya, ajir itu yang enggak setiap batang harus tinggi. Nah. Dia setiap batang memang harus ditupang nah. cuma tiga, empat batang dia cukup kasih tinggi, uh -huh. nanti dipasang tali. Betul, uh -huh. betul, betul, betul, betul. Terus seandainya dari kan udah capek, sudah terong, sudah tomat, ya jagung manis. Sekarang jagung manis nih, bu. Jagung manis, kayaknya sih jarang, ibu nanam tapi pernah nanam cuma uh -huh. nunggu di tahun baru tahun baru berarti tanam diharapkan uh, panen di sekitar tanggal 25 Desember bu ya iya nah, berarti tanamnya di, di, di, di bulan apa bu biar di Pas. bulan Oktober uh -huh. itu sekitar tanggal 20 tanam. Tanam jagung manis iya yeah. uh, harga tertinggi pernah di berapa bu yang itu pernah dapat dari 3500 <laughs> <laughs> itu pun udah bagus ya, uh, pernah mengalami 1500 <laughs> Mungkin ada apa Bu ya cerita apa gimana supaya mungkin ibu-ibu yang memikirkan kan kalau Bu ana ini kan luar biasa nih Pak. Pokoknya full untuk dunia pertanian dan bagaimana dunia pertanian itu bisa menjadi pendapatan keluarga. Uh, bapak, bapak itu di jagung, jagung pakan, ibunya di sayuran Kira-kira nah, punya tip-tip yang bisa dibagikan untuk ibu-ibu yang lain atau pemeriksa yang lain Ini gimana Bu? Ya, Bagi ibu-ibu yang punya lahan walaupun tidak banyak uh -huh. Ya ditanemin sayuran lah, kentang, tangkai apa timun, terong ya Buat pendapatan, sam pendapatan sampingan lah uh -huh kalau kita bawa ke warung kan cuma bisa untuk ganti ini bisa untuk ini, tukar barang. Tukar barang jadi kita bawa timun pulang bawa iya kadang. bawa garam. asin nanti iya ikan asin, asin. kan gitu bu ya hmm. jadi itulah jadi kalau aneh bu kesan-kesan ibu selama dua puluh tahun sudah bertani di Holti ini bu ini sebagaimana perkesan-kesannya suka dukanya itu anak. ya kalau aku kalau penanam ini selama 20 tahun tuh seneng aja seneng Aha. kalau nanam sayuran tuh seneng mau harga berapa pun kalau aku seneng uh, seneng aja seneng berarti hobi ya hobi, hobi satu ya. hobi kedua pun kalau lagi ada itu kalau kita melihat Tanaman kita tuh seneng Jadinya yeah. kayaknya gimana gitu ah, Kedua, kalau kita nggak punya Lagi nggak punya biaya Mau beli sayur, kita punya ada sayur. Kita ada sayur ah. Kita punya ini, kita tapi nggak punya itu Pengen itu kita tukerkan ke warung <laughs> ya, Dan itu kalau ibu-ibu kan luas yeah. Ya, dan Kebetulan kalau bu Ana ini lebar Jadi kalau untuk ibu-ibu yang lain mm -hmm. Atau permista yang lain Yang pengen Uh, mengikuti seperti Bu Ana ini kan uh, yang belum pernah lebar ya hmm. jangan lebar dulu yang penting kita manfaatkan Dicoga. perkara yang ada sedikit-sedikit terus sekarang uh, kan banyak nih Bu ada jagung ada cabai ada tomat ada terong ada kates, ya, kates ada kates ya. ada kates Terawangan. Nah terawangan kan kita nanam hari ini panen. Hmm. Paling cepetnya 40 hari, paling cepetnya itu mm -hmm. kelas timun sama pare, baju kacang bas. panjang, kacang kan panjang panjang ke 40 mm -hmm. hari, terus kayak cabe itu 80 hari, mm -hmm. tomat 60 hari, uh, jagung 62, nah, dan nerawang, aku mau nanem ini loh, itu mm -hmm. uh, cara-cara menentukannya dari mana, kok kalau aku pengen nanam apa aku main ke pasar dulu Oh iya survei aku survei dulu ke pasar <laughs> ya, ah, kambiat uh, kan uh, saat ini apa sih yang banyak uh, yang banjir apa sih betul. Oh ini yang banjir ah, kalau ini banjir orang males mau nanam aku tanemlah. tanem lah kan begitu betul. terus mungkin uh, sambil ini Bu ya bertanya ini daerah mana yang baik Iya. Ah, ini dari lokal apa dari jauh ya? Dari ah, kalau kalau orang Lampung sih kalau kita selaku tinggal di Lampung pasti orientasinya dari Jawa. Ya. Ini dari lokalan apa dari Jawa? Ya. Kalau kira-kira dari Jawa ya udahlah kita mundur dulu ya, gitu ya. Karena orang Jawa kan banyak luar biasa. Banyak kan gitu betul. Memang kalau uh, pemirsa bahwasanya orientasi kita petani Lampung itu tetap uh, kita akan menerawang atau mencari informasi berapa sih di Jawa supaya apa kita nggak tumburan di harga, nah, seperti itu. Terus seandainya di pasar, tuh, selain kita melihat tanaman apa ya kok tanaman hasilnya ha, yang dijual itu bagus, apa jelek terusan ini itu sebagai acuan nggak bu? Kandang terong nih, Oh, kok terong kok semuanya udah bungke-bungke gitu kan, udah bengkok-bengkok itu kira-kira jadi acuan juga nggak? Ya kalau aku kak terong, udah bungke, -bungke apa pak? Sebetulnya ya kalau aku sendiri sih enggak masalah Ya masalah, Bu ya. Selagi itu masih, kalau aku sih banyak pembuangan yang warung makan, ya, ya dibuang ke sana Warung di lingkungan Iya di lingkung-lingkungan Kalau tinggal. produksinya banyak bawa ke pasar ya, atau kalau sedikit yang untuk di lingkungan Di lingkungan, oke okay, dah uh, Sementara itu dulu uh, Bu Ana bincang-bincang kita mudah-mudahan bincang-bincang kita ini bisa memberikan motivasi Bu ya yeah. untuk petani yang lain atau ibu-ibu yang lain yang masih bingung setelah masa itu mau ngapain <laughs> kan gitu. <laughs> setelah masak, terusan setelah yeah. uh, mandiin anak kan itu mau ngapain. Jadi bisalah kita uh, belajar dari pengalaman Ibu Ana dalam hal berbudidaya tanaman hortikultura. Uh, terima kasih banyak Bu Ana yang telah memberikan ilmu kepada kita Mudah-mudahan amal ibadah dan kegiatan Ibu sukses selalu uh, Dan apa ya Informasi dari Bu Ana Itu bisa membantu petani-petani yang lain Dan membuka cakrawala dari petani yang lain Dan kalau memang channel ini memberikan manfaat uh, Jangan lupa subscribe, like Like, like dan komen ya paling angel untuk uh, kita semangat dalam membuat konten baru. Terima kasih Bu Anah dan Selamat saya akhiri Bilaithovibali Dayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh>